Hai semua, tahukah kalian Dokwise Vanguard adalah kapal terbesar dari jenisnya yang pernah dibuat dan mampu mengangkut kargo hingga 110 ribu ton. Dokwise Vanguard dirancang untuk memanfaatkan fasilitas minyak dan gas lepas pantai, tetapi juga dapat membawa kapal lain dan bertindak sebagai fasilitas dok kering lepas pantai. Karena fasilitas minyak dan gas lepas telah berkembang dalam ukuran, Dok Wiese melihat pasar untuk kapal yang dapat membawa rig minyak terapung terbesar ke tujuan mereka, mengurangi waktu dan biaya transportasi dan memungkinkan rig dibangun secara ekonomis di galangan kapal. Dalam hubungannya dengan Delta Marine yang berbasis di Finlandia, mereka merancang sebuah kapal yang disebut kapal pengangkat berat tipo, kemudian berganti nama menjadi Docwise Fangward mengikuti kompetisi internal yang dimenangkan oleh Gerry Sarlis dan Anthony Van Ginkel. Pada tahun 2014, Docwise memulai studi menjadi penerus yang lebih besar untuk Docwise Fangward. Karakteristik umum Docwise Fangward Jenis kapal merupakan angkat berat tonase kapal ini sekitar 91.784 gigaton dan 116.173 DWT. Pemindahan dengan bobot berat sekitar 91.238 ton, dan mempunyai panjang sekitar 275 meter atau sekitar 902 kaki. Daya terpasang sekitar 27.000 kW yang terdiri dari 2 ward 12 V38 dan 2 kutila 6 liter 38. Tenaga penggerak yaitu 2 baling-baling dan 2 pendorong asimut yang dapat ditarik satu pendorong busur. Kecepatan kapal ini mempunyai kecepatan sekitar 14 knot, 26 km/jam, 16 mph dalam keadaan kosong atau tanpa muatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan semoga video ini bermanfaat, jika ada kesalahan dalam kata-kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Terima kasih.